Patuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video <tuh> kali ini saya sedang membuat bedengan untuk tanaman cabe ya. Untuk ukuran sendiri lebar atas 80 cm. Untuk siringannya 60. Oke, terima kasih.